sobat ini teman saya sudah datang dia nyusul tadi baru nyampe tadi pagi dan dia lagi merakit kayaknya sambil nungguin dia merakit saya mau masak mie pop mie pop eh mie pop pop mie dulu ya tuh kopinya buat dia aja deh saya mau sarapan dulu guys ujit balik, minyaku, iya, ya, sep, sep, ayo sep, ya, makasih, thank you much, guys, yo. Yo, terima kasih banyak atas perhatiannya dan bicaraannya, ayo banyak, kok, udah di Kita tuh, aduh, kalau jam-jam segini tuh, sono jendera ya, Iya, ayo, dia lu jalan aja ya. Itu kantuknya terbuang, kakinya bawa balik ya. Apa oh, ya? Lapis, ya. E, iya, lapis. Udangnya habis Iya, belum, makan dulu lah sarapan Masa ikan doang dikasih makan udang lagi makannya Oh dapat nih nyangkut Bismillahirrahmanirrahim Oh, memberi kelana pemar radak pada makin ada benar. Oh. Mas. Nice. Wah, oh, lepas, Je. Piting, anjing gede banget. Ya Straight guys. babon. Mau buka di Strik guys Strik buru buru buru Tahan tahan tahan Wih babon nih babon nih Yuk yuk Wih gede Terus Wuh Awas masuk karang Awas kerapu ya Wih iya Wih Pelan pelan bukan, itunya puterin, itu itu ya puterin, Kakep. udah udah ambil aja udah gak akan putus ini mas ini, uh, wah, mantap coy, awat jatuh akhirnya naik juga si blackfish blackfish guys Peace guys Uih, mantul ini mah hey, hey, hey. dibawa di ini ini dibawa di di apa Ditarik. yuk Bukan joran lo, joran gua ini. Wih, si tompel. Strike guys, strike. Dia ngaku-ngaku noh. aku ngaku jalan dia katanya. Aduh, perang gua yang narik. Ini Blackface Wih gede banget ya Blackface Yang namanya hitam Mana udang baru Baru diganti. ya. Tadi kan ini ya. Aku tadi. Mas, guys, kalian mas, Tanggung? Eh, itu tipis banget leburan ter. Ntar... Enggak. Biasanya macam segini, gitu -gitu banyak Wih, lagi, lagi mulai. Ya. Mulai hmm. Oke, okay, kalian ini yang dapat kakap batu nih, guys. Ini tas loh, ntar awas. Lihat tas isinya, granat tapi ya, celana <laughs> banget. Ayo,